Dari awal kita memang tak kenal Caramu dengan lembut tipu hatiku Ku tahu kau hanya main Hati saja, akhirnya ku sadarkan sama saja, tak ada bedanya seperti alahinnya, apakah? Oh jika ku pernah mengarmu, pergilah kau jauh dari hidupku. Lupakan semua yang telah terjadi. Biarkan kembali asing